Kita tidak bisa memilih di mana dilahirkan, tapi bisa memilih ke mana akan melangkah. Kita tidak bisa mengubah tradisi, tapi bisa mengubah kebiasaan. Kita tidak bisa mengikuti keinginan orang lain, tapi bisa mengikuti kata hati. Demi terus meraih mimpi. Dan menjalani hidup penuh rasa untuk jadi luar biasa. Dengan sasa tepung bumbu, apa sih yang gak bisa? Waspada, lezatnya sasa tepung bumbu bisa bikin semua tetangga nyerbu.